Hai hai hai, halo guys Jumpa lagi seperti biasa Bersama saya lagi di sini di channel kesayangan kita Kita main lagi di sini Game yang ada di provider pgsoft yaitu Lucky Neko Seperti biasa di sini kita bawa modal 60.000 Under 100.000 Dan di sini spin pertama Kita pakai manual bed 600 perak Kita manual-manualin dulu lah ya Kita manual-manualin dulu ya Oke okay di bet 600 kita spin manual no turbo ya guys ya. Kita cek dulu di sini ombaknya bagus lah ya. Kecepatannya lumayan sih. Lumayan ya kecepatanannya pecah 61.000 tapi masih aman selalu kita masih turun Rp2.000 ya. Udah kita 63k tadi ya. Nah, dan seperti biasa bermain kita masih sama guys ya di 3D 88. Semoga di 3 88 untuk kali ini kita dapatin profit lagi ya guys ya. Oke. Okay disini kita naikin bednya jadi 2000 kita gaskan 10 putaran dan seperti biasa disini yang baru join di channel kita ini atau baru gabung atau yang baru sekali jangan ya dibantu-bantu share-share dan, dibantu share -share dan like-nya komen juga ya yang belum subscribe ya subscribe dulu nyalakan juga notifikasi lonceng loncengnya guys ya kalau sudah terima kasih banyak itu untuk kalian support kita ini ya biar makin semangat lagi guys setiap harinya ya oke okay. 57.000 cakep cok. kita dikasih langsung ya 74 ba nih. Ke-44 loh. 2.000. Nice masih kotak. Kali 8, eh kali 6. 80.000 masih dikonekin queen 87.000. Je kalau dapat lumayan itu. Wah. 87.000 ya. Tambahan kita di sini menang luar biasa, cakep. selalu kita naik otomatis ke 143.000. Memang nih dia 88 selalu ngasih kita profit ya di luar ataupun dapat skater gratisan. nah skater gratisan belum dapat ya <tuh> nah untuk kan bosku yang belum punya ID di GB Rapa 8, buruan daftarin ID kalian di GB Rapa 8. karena apa? karena masih ada event deposit ya guys ya masih ada event deposit khusus member dan out member tuh ya uh, minimal deposit 30 Ini member depositnya, depositnya bonus 20 kayak TO nya kali 3 kalau alt member 50 bonusnya sama 20 dan kali 3 juga ya TO nya ya oke okay, di sini kelar auto spinnya B2000 ya. Di sini selalu kita 129, di sini naikkan B4000. Langsung gas aja 50 putaran ya guys ya. Nah, itu guys ya. 30 dan 50. Kalau bedanya di ini member dan member ya. nah bonus dan TO-nya sama. Yang paling aneh itu guys ya bebas IP tuh. Bebas VIP, bebas menggunakan e-wallet atau rekan bimbang bisa menggunakan keduanya. Aslot slot semua slot dan tanpa maksimal WD. Nah, tunggu apa lagi? Main guys ya langsung ya pesannya di kalian digeber balapan linknya bakal kita sematkan di bawah konten ini ya ada pinchat di situ ada kita sematkan jangan lupa gabung grup whatsapp juga Vega sih dan jangan lupa juga untuk menggunakan kode referral dari kita yaitu swsr kecil semua sembilan kali oke okay? kita lanjut lagi ya di sini pen ya kita naikkan ya mau aja kita dapat kristen atau pasangan di luar ya di sini kalau kita makin makin turun sih. Makin turun ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, okay. kali dua, lumayan, dua ribu. Semoga bisa dapat 37 putaran lagi, 110 Oke okay, masih aman sih. Ayo dong, tambahin dong. Dapat tuh, dapatin scatter boleh. Harus sabar ya. Nama juga cari free spin gratisan. Mencari free spin gratisan harus sabar sih. Gak boleh nafsu, kita nikmatin step, uh, step by step tiap rollingan atau tiap putaran spinnya, guys, ya. Ini <tuh> udah 4.000, kalau boleh datang, ya. Baga ya? Oke, okay, kali 4, lumayan. Oh, saya hilang, sorry, sorry. Dari 3 biji, lupanya. 28.000, lumayan. Tapi kalau bisa, kalau kecepatan pecahan -pecah gitu, berterus-terusan ya, nyambung, ya, guys, ya, berkali-kali, ya. kalau sekali doang, kalau sekali doang, ru rugi, cuy. saya sayang, rasanya berapa uh, wheelnya aja, ya. Oke okay lah, apa-apa di sini aja nah, kali enam. Oke, <tuh> pakai ada sushi nomor 1 Tidak ya, sayang jadinya guys ya. Lagi nungguin kali dua. Oke, okay, masih belum. Di sini selalu kita udah mulai turun lagi. Anda 100 ribu, tinggal 98.000. Terus kasih skaternya GB88. Oke, okay, misalnya kali 2 sushi kering lagi. <tuh> Oke okay, naik lagi Rp100.000 guys nice, asnya ada <tuk> lagi Ada wheel, Win-nya connect, bagus Walaupun Rp4.000 gak apa-apa, penting connect Nice banget <tuk> Kali-dua soalnya guys-nya Cakap Rp54.000, naik lagi satu kita Rp134, aman Di atas Rp100.000 lagi Nah, di sini semoga bisa habis ini dapat scatter lah ya 17 putaran lagi In satu, tinggal next, oke okay, oke belum nambah, ya, ya hai, hai, hai, ada depan dendang ada nomor 3 nah turun lagi hai, hai, hai, hai, gagal hai, hai, hai, hai, hai, belum hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita hai, hai, tetap santuy kabar nikmatin prosesnya masih bakalan ada yang kena nih tidak mungkin makan terus oh, tapi kuat biasa ya. turun terus ya sampai sisa satu putaran nih terakhir 55.000 balik bandulnya hmm, bangke bangke di sini 4.000 ya hmm, 4.000 tambahin satu tinggal lah jadi 5.000 berpas ya masih 5000 kasih moga dapat yang bagus di bed Oke okay, awal bagus, bagus Sekali satu lagi. <coughs> disini ada juga, alhamdulillah baik connect sekitar sekitar sekitar sekitar. Oke masih belum. Semoga bisa dapatin skater nah, nice ini dapat ya. bet 5.000 dapat coy ya. 30 putaran auto spin tambahannya langsung nah, dikasih. skater garisan di betting 5.000 namanya bagus. Oke, di kali empat yuk gebar This sudah dapat 444 k masih ada 3 putaran lagi dan masih bagus lagi atau kasih kasih hmm. oke tidak ya kita dua mantap selalu kita di sini udah naik lima ribu rupiah cakep banget 3 putaran lagi nih hmm sama perkalian 20 puluh, sisa dua putaran sebentar, connect bagus, connect jadi will, oke onigiri connect 10 oh king, sama onigiri ya, enam ratus puluh, cakep tembus 800.000 ratus ribu, coy, G berapa ya sih, kita selalu free spin gratisan dan kasih kita cuan dengan modal receh guys ya. Jadi, jangan, uh, jangan ragu untuk daftarin aja kalian di GB68 untuk ya, mantap nih. Oke, dua puluh putaran lagi habis ini kita cabut nih guys ya, maka dua puluh kali yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir ya, Udah nonton konten ini dari awal sampai akhir, Bisa ditiru pola dari saya ini guys ya, semoga bisa dapat tujuan juga dari saya, uh, seperti saya ini guys ya, dengan main santai, main sabar ya guys ya. Oke, di sini aku turunkan bednya jadi eh seribu rupiah aku kasih sini sepuluh putaran, habis ini kita cabut. Dan jangan lupa ya guys ya dibantu-bantu saya share like-nya lagi Cuy, komen-komen Like, share, subscribe Jangan lupa juga ya Oke abis ini kita cabut, thank you banget See you next time See you Sampai jumpa lagi di next konten, guys ya Semoga kita di next konten bisa dapetin Skater-skater Dan isinya berdaging semua guys ya Dan hanya satu, ingat Mainnya di GB 88 guys ya Oke salam sesional dan Bye bye Thank you guys